Sejak lama aku menunggu, selalu menunggu entah sampai kapan. Di sini aku rasakan hadirmu, ingin memelukmu dan mencintai imu Ku merindukan kamu yang dulu Dimara